sebutan Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kabar pertama para ya ada unggahan spesial yang mana tentunya Pertek Donani Warga kuno Kembali para sahabat ya Fira, yang diunggah oleh akun Novi Tarian para ya, Kak Novi tentunya menginfokan bahwa video yang kau tentunya suruh di tekdon persahabat ya Ada sebuah kalimat yuk bisa yuk tekdon yuk yang up kau ah makasih kerjasamanya wow <laughs> dan terjadi lagi persahabat ya tentunya donan di warga konoha memang luar biasa terjadi lagi dan mudah-mudahan saja doa baik kita selalu kita berikan untuk lesti dan rizky bilar Unggahan tersebut telah direpost kembali oleh akun Instagram Rosa Aneskor 24 lah. ada kalimat caption juga yang dituliskan. Dan terjadi lagi terkadang lucu jadi warga Konoha, ada bahagia, ada shock ada gemeter, dan ada menangis, ada ketawa. Tag Don, wow. Tentu kita lihat bersahabat, ya, banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Misriani Ani empat mengatakan dalam kolom komentar, "Percuma karena udah masuk berita, tahu sendiri kan kalau berita was-was? Tentunya berita ini juga sudah masuk ke lambet turah persahabatnya yang lagi viral. Mudah-mudahan doa baik kita tidak di dan kita tulus mendoakan untuk idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabatnya komentar lain diberikan dari akun Instagram." Asnawi Ahwia mengatakan dalam kolom komentar Gimana tuh penghulunya yang kasih info pasti jadi target buruan Mas Wahwan Kantornya pasti digeruduk <tuh> Cute banget persahabat dia ya, pasti Kalau pemberitaan Leslar akan selalu viral dan trending Luar biasa Mudah-mudahan dukungan kita, doa kita selalu tulus untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga Kenovi mengunggah sebuah postingan di GS-nya, ya, kembali memposting sebuah kalimat doa baiknya jangan di tek dong Amin aminkan tapi demi kebaikan jangan gambar gomber dulu ya takut masalah lagi karena ini kan ppkm diperpanjang lagi. Tentunya di sini ada yang salah satu bertanya, ya, gimana ini? Apa doa aku yang baik tadi juga perlu di take down? Dan tentunya dengan jawaban. Simpel dari Kak Novi Kalau untuk doa baik Jangan ditandut persahabat ya Tentunya terus mendoakan yang terbaik Leslar tentunya butuh doa kita persahabat ya Mudah-mudahan Tentunya COVID-19 cepat berakhir Dan kita akan bersama-sama menyaksikan secara langsung Pernikahan Lesli dan Rizky Bilar dan ke kabar berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru dari Abang Bilar di GS-nya meri pos unggahan akun Trinity Optima para sahabat ya. Gasku, kata Abang Bilar nih. Di sini kita lihat ada sebuah kalimat juga yang dituliskan iko-iko yang juga ah ada 5 juta rupiah nih. Siapa yang mau tuh para sahabat, ya bagi-bagi hadiah. Tentunya dari Lesler juga persahabat ya caranya pakai lagu Rizky Bilar pemimpinmu. Yang kedua, buat video reels atau TikTok. Seseorang yang kamu anggap pemimpinmu, follow Instagram Trinity Optima dan TikTok Trinity Optima, yang terakhir pakai hashtag "ikoi-ikoi pemimpinmu", video ditunggu lah 14 Agustus 2021, bersahabat ya, pemenang akan diumumkan di Trinity Optima Stay Tool, tuh, bersahabat ya, tetap pantengin, tentunya bakal ada kejutan hadiah. Yang akan diberikan oleh Trinity Optimum bersama Rizky Bilar Doakan yang terbaik apapun yang dilakukan Tetap kita dukung, tetap kita support Selanjutnya kita lihat juga persahabat Ada sebuah unggahan spesial bahagia vitamin Yang kita dapatkan di channel youtube nya Bang Bilar Yang diunggah persahabatnya Luar biasa malam hari ini kita mendapatkan kejutan vitamin Yang sangat luar biasa bahagianya tidak Lesti bersandar kepada Rizky Bilar persahabat, aduh melihat kosingan ini merasa ada merasa tentra persahabat ya benar-benar tentunya pasangan Lesti Bilar selalu mampu membuat kita bahagia dan kita lihat juga persahabat dalam foto tersebut Lestlar membahas komentar yang mana tentunya ketika Lesti dan Bilar gagal untuk live streaming youtube persahabat ya komentar mama mampu membuat Lesti dan Bilar juga ikut ketawa bahagia persahabat ya memang luar biasa kegesrekan dari Leslar dan tentunya fansnya sungguh luar biasa mudah-mudahan kita tetap menjadi fans sejati yang selalu kompak dan solid mendoakan mendukung Lesti dan Bilar dan untuk berikutnya juga kita lihat Persahabat yang luar biasa, Dedek Lesti sampai nangis nih persahabatnya menangisnya lucu banget. Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat di sini, cowok yang baik itu kalau wanitanya nangis ditenangin lalu dibikin ketawa, inilah yang dilakukan oleh Bila Yah mampu membuat Dedek Lesti ketawa dan tenang nih saat Dedek Lesti menangis luar biasa, saling melengkapi, saling mengisi. Dan tentunya saling perhatian persahabatnya luar biasa Inilah salah satu contoh Yang mana kebahagiaan selalu kita dapatkan dari mereka persahabatnya. Jadilah pasangan kalian yang kayak gini persahabatnya Luar biasa memang tentunya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kebahagiaan selalu dari Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya adalah momen yang paling luar biasa Ketika Rizky pilar, tenangi dedek si saat menangis dan mampu membuat Lesti tertawa bersahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka, dan mudah-mudahan rangkaian pernikahan mereka juga selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya? Tetap menunggu channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian, para mengenai informasi tersebut setelah berkomentar? Bang, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.